Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Belum lama ini, WhatsApp menambahkan fitur baru di dalamnya, yaitu pada chat yang kita terima. Fitur tersebut adalah reaksi atau respon pesan. Ketika kita menerima pesan dari seorang, maka kita bisa menambahkan reaksi yang akan disampaikan ke orang yang mengirimkan pesan. Di sini ada beberapa macam, seperti tanda oke, okay, kemudian ikon hati, menangis, takjub, sedih, dan juga ucapan terima kasih. Ya, untuk bisa menggunakan fitur ini, kalian cukup mengupdate WhatsAppnya ke versi yang terbaru. Akan tetapi jangan heran ya, karena ternyata tidak semua pengguna mendapatkan fitur ini. Seperti contoh untuk WhatsApp yang satunya ini, nggak bisa ya. Di sini nggak akan mendapatkan fitur untuk reaksi pesan. Padahal untuk versi WhatsAppnya sama. Nah, buat kalian yang tidak bisa menggunakan fitur ini, silahkan kalian update untuk WhatsAppnya ke versi terbaru. Dan ternyata kalau belum juga, maka kalian silahkan update lagi dengan menggunakan WhatsApp Beta ya. Ini yang saya gunakan adalah WhatsApp Ori dari Google Play Store dan bukan WhatsApp Beta. Nah, kalau kalian ternyata tidak mendapatkannya, silahkan kalian download saja pada link yang ada di deskripsi video saya untuk mengupdate WhatsApp-nya ke versi yang paling baru. Oke teman-teman, itu dia video singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.